Sama tulis ini, jangan terpancing untuk menerima apa yang tidak sejahtera dalam hati. Kalau Anda rasa nggak serak, gitu ya, diuji dulu. Kalau Anda rasa tidak damai sejahtera atau kurang, kurang, gimana gitu? Jangan putuskan, jangan putuskan langsung atau seketika. Beli waktu dulu, timbang-timbang di dalam hati, cari penasihat-penasihat yang baik yang kenal firman Allah. Yang hidupnya matang Buah-buah rohnya teruji Banyak kok orang-orang bijaksana yang Tuhan sisakan di bumi ini Masih ada orang-orang yang hidup untuk Tuhan Bukan untuk duniawi Dan orang-orang ini Anda bisa jadikan Teman untuk mempertimbangkan